Roket Guazhou-1A lepas lalas dari pusat peluncuran satelit kuan pada pukul 05:09 RTT pada 23 Maret 2023. Roket setinggi 65 kaki atau 20 meter tersebut berhasil mengirimkan 4 satelit observasi meteorologi Tianmu-1 ke orbit yang telah ditentukan sebelumnya. Satelit yang ditunjuk sebagai satelit Tianmu-1 0306 dimaksudkan untuk menyediakan layanan data meteorologi komersial global menurut pernyataan PERS Satelit dikembangkan oleh anak perusahaan CASIC Kuaizhou-1A disediakan oleh perusahaan x lengan pembuatan roket CASIC Itu dapat membawa muatan 440 pon atau 200 kg ke orbit sinkron matahari atau SSO setinggi 340 mil atau 700 km Peluncuran tersebut merupakan penerbangan ke-19 dari Guazio 1A termasuk dua kegagalan.